Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tahun baru semoga di tahun 2023 ini dan tahun-tahun yang akan datang kita diberikan mudahan kelancaran kemurahan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin waktu begitu cepat berlalu bayanganmu masih melintas di mataku hahaha <laughs> oke masih di sekitaran pipa bekas ini sebelum kita lanjut kita akan mandikan terlebih dahulu pipa ini agar supaya terlihat kinyis kinyis bersih ya bebas dari kuman kotoran atau jerawat sekalipun Pertama kita panaskan terlebih dahulu pipa bekas ini yang telah kita cuci tadi agar supaya mudah untuk dibentuk seperti yang kita inginkan. Kita bisa menggunakan hot gun ataupun dipanggang di atas kompor. Ingat ini pipa ya, bukan jagung ataupun roti ataupun ikan yang habis dipanggang bisa untuk dimakan hahaha <laughs> oke okay, selanjutnya setelah kita bikin bentuk seperti ini segitiga mata kaki eh mata kaki sama kaki kemudian kita bikin pola motif gambar seperti ini nanti yang kita silang ini kita potong ya kita bolongin kita bisa menggunakan gergaji, gerinda, ataupun apa ya, bor mungkin bisa ya untuk melobangi ini. Oke, ini setelah kita lobangi, maka kita akan rapihkan pinggir-pinggirannya yang masih belum rapih. Kemudian kita beri angka atau tahun 2023 dengan emoji senyum ya. Karena ini memang saya buat untuk mengingat kenangan di awal tahun 2023 agar selalu teringat di hati dan di pikiran kita. Oke selanjutnya kita akan lukis atau kita akan bolongin angka tahun 2023 ini dengan menggunakan solder ya karena kalau menggunakan solder itu bisa lebih mudah untuk mengikuti garis atau lakukan-lakukan tulisan yang telah kita buat. Ini hasilnya setelah kita bolongin semuanya, dan langkah selanjutnya kita akan beri warna atau kita cat dengan menggunakan cat semprot agar praktis kita nggak perlu nyampur-nyampur pakai kuas ataupun dengan thinner dan ini hasilnya setelah saya cat dengan warna hitam saya hanya mengecat luarnya saja dan selanjutnya sebelum kita gunakan saya akan menempelkan terlebih dahulu double tip di sebelah bagian belakangnya ini karena tujuannya nanti akan saya tempelkan di tembok fungsinya adalah untuk menaruh HP ketika kita ngecas ataupun kita setelah pulang kerja atau lagi santai di rumah kita naruh HP agar nanti pas kita nyari-nyari HP udah ada tempatnya sendiri dan kita tidak repot untuk mencarinya dan Alhasil kita sudah tempelkan di tembok dan terlihat lebih rapi ya. ya kalau kita nyari-nyari, nggak -nyari, bakalan susah. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton video lainnya.